Hai guys, salam kenal. Aku Maya. Aku di sini untuk share ke kalian gimana sih caranya bisa bikin website gratis di sitemaya.com. Nah, sebelum itu aku mau kasih tahu dulu apa itu SiteMaya. Jadi, SiteMaya itu adalah website builder berbasis WordPress yang bisa kamu manfaatkan untuk bikin website tanpa coding. Mantap enggak tuh? Nah, di site Maya, ada banyak banget pilihan template website premium yang biasanya kamu harus beli dengan harga ratusan bahkan jutaan rupiah tapi di sini kamu bisa dapat template-template itu secara gratis dan kamu bisa pilih atau edit sesukamu Pasti ada yang mikir nih, kalau aslinya bayar, kok bisa dikasih gratis, bajakan atau gimana? Tentunya enggak, karena semua template ini asli dan memang site Maya udah punya akses resmi untuk ngasih template itu gratis. Jadi kamu tenang aja, semuanya udah kita urus. Nah, kalau kamu masih nggak percaya kalau ini gratis, aku tunjukin deh. Jadi, sebenarnya di SiteMaya ada empat pilihan paket, yang mana salah satunya itu gratis. Dan semua paket yang berbayar di sini, di site Maya bisa kamu coba dulu selama tujuh hari, gratis. Untuk paket yang free ini bener benar gratis selamanya. Tuh, lihat di sini nih. Beneran kan? Lalu selanjutnya, sekarang kita coba bikin website pakai paket gratisnya yuk! Caranya, kamu cukup tekan tombol yang ada tulisannya buat website kayak ini nih, atau bisa juga dari tombol yang ada di tabel paket. Habis itu, kamu bakal diarahin ke halaman buat pilih template. Di sini kamu bisa bebas pilih template yang mana aja sesuai yang kamu suka. Habis pilih template, kamu perlu untuk masukin nama website, dan juga URL website yang bakal dipakai buat akses ke websitemu nanti. Misal nih, aku masukin website keren. Nah, website yang aku bikin nanti akan diakses lewat websitekeren.sitemaya.com Oh ya, kamu juga bisa ubah alamat ini dengan custom domain kamu sendiri loh. Caranya bisa lakukan nanti di halaman My Account. Kalau udah diisi, tinggal klik tombol yang ini. Oke, setelah itu kamu akan diarahkan ke halaman pendaftaran Cukup login dengan akun Gmailmu yang ada sekarang aja, gampang kan? Nah, abis itu tinggal kita tunggu aja nih, sampai prosesnya beres. And yep, voila! Website kamu udah jadi, tinggal kamu edit aja kontennya. Sekarang kita lanjut coba edit websitenya. Klik tombol edit this page warna hijau ini, yang ada di pojok kanan atas. Tunggu dulu bentar, kamu bakal diarahin ke halaman edit. Nah, di builder ini semua elemennya bisa kamu lihat pas kamu arahin kursormu ke konten yang pengen kamu edit. Abis itu, kamu tinggal edit aja tuh. Mau tulisan, gambar, atau yang lainnya bisa. Kamu juga bisa edit dengan klik tombol kunci pas kecil di atas. Abis itu, tinggal ubah aja deh sesuka kamu. Gampang banget kan? Nah, makanya ini waktunya kamu coba bikin websitemu sendiri yang tentunya gratis. Selamat mencoba!